Bagaimana kita adu adrenalin rapi Saya berada di luar, kamu nyetir mobil sendiri gimana? Masih ragu? Boleh dicoba, Boleh dicoba ya, Mia. Ya oke. Okay. Kali ini kita coba rapinya nyetir mobil sendirian di dalam dan saya berada di luar. Semoga bisa hati-hati, Pi. Subscribe to my channel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 lagi bersama channel saya di sini Gang sempat sembilan kali ini kita akan mencoba untuk mereview salah satu mobil merek Hyundai Verna tahun 2003. Di sini saya akan mencoba untuk mereview salah satunya bagian flag mobil seperti ini Gang. Di sini menggunakan flag mobil variasi aksesoris yang sangat bagus merek Kosen, dengan ukuran ban 185 60 R15. Dan di sini terdapat bagian belakang mobil masih memiliki variasi yang sangat standar antara depan dan belakang itu memiliki uh, pas bagian dashboard samping seperti ini, geng. merek Fosen dengan ring 15 ukuran ban 185 65 R 15 khususnya bagian belakang. Sedangkan bagian depan kita menggunakan ukuran ban ring 18560 60 R15 memiliki ketinggian yang sedikit berbeda ya gengnya. Nah, dalam kali video kali ini di Hyundai Vega Avena, Pena ya. khususnya Avena tahun 2003 memiliki variasi yang sangat sangat bagus bagian dalam dan luarnya Seperti ini Oke okay, next Kita review bagian dalam sedikit Dashboard masih dalam keadaan standar bersih Sedangkan bagian setir Masih standar Hyundai Vena tahun 2003 Plafonnya masih juga standar geng masih bersih seperti ini. Nah, dalam konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk belajar membawa mobil. Kali ini bersama teman saya geng, ya Mas Standar. Next, Hyundai Vena tahun 2003. Ya seperti ini, Gang. Kita akan belajar membawa mobil khususnya di tempat parkiran yang begitu aman, jauh dari kata-kata tabrakan. Seperti ini, Gang. Kita belajar membawa mobil. Ada beberapa mobil di sini yang lagi proses pembelajaran seperti itu, Gang. Satu buah mobil, dua buah mobil, dan tiga bersama mobil saya di sini, Gang. Di sini saya akan mengajarkan teman saya belajar mobil atau belajar untuk menyetir mobil perdana. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereview sedikit bagian-bagian uh, sporfak mobil, khususnya bagian luar mobil seperti aksesoris mobilnya itu, kan Variasinya, salah satunya merek velg uh, mobil yang kita gunakan di sini adalah. Osen ring 15 itu bagian belakangnya 185 65 R15 yang kita gunakan geng dan bagian depan kita menggunakan ukuran 185 60 R15 perkiraan saya lebar bagian flek ini begisar antara 7,5 inci bagian depan dan bagian belakang ini juga menggunakan lebar flek mobil 7,5 inci lumayan bagus nah nanti kita akan vlog bagian dalam mobil ini untuk belajar menyetir mobil khususnya, geng. Ya. Bagian dalam. Lanjut, kita belajar bagian dalam menyetir mobil. Pertama kita uh, masukkan giginya dari angka 1. Lanjut, rekan kopling, lepasin pelan-pelan gas, tarik. Ya, seperti ini, geng. Bersama rapi ya. Ya bagi teman-teman yang berada di luar sana yang ingin komen like silahkan saja bagi kolom komentar Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengendarai mobil yaitu kita harus memperhatikan dulu ke depan bagian jalan dan bagian kiri kanan Agar tidak menabrak sesuatu hal yang bersifat fatal Seperti ini geng santai, pelan tapi pasti rapi ini juga lumayan mahir ya perdana tapi telah memiliki ilmu dasar dalam menyetir mobil ya tergantung teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana jika memiliki mental yang cukup mengendarai sebuah mobil itu sangat bagus kita gunakan di tempat tempat seperti ini tempat tempat uh, yang begitu luas seperti ini agar tidak menabrak satu hal yang berada di depan kita maupun di samping kiri kanan kita kan? nyantai seperti ini harus diperhatikan lagi P, kiri kanannya agar tidak menabrak sesuatu hal yang bersifat fatal atau kita mengalami kecelakaan nantinya karena apa bagian jalan-jalan seperti ini harus kita perhatikan bagi orang-orang yang perdana membawa mobil alangkah bagusnya kita seperti ini gitu bagus sekali bagi perdana yang ingin mengendarai atau belajar menyerti mobil secara santai tapi pasti yaps kali ini kita menggunakan gigi 2 mungkin bagi teman-teman yang berada luar sana yang baru Uh, bisa mengendarai mobil dengan perdana yang masih memiliki mental yang yang agak-agak kurang alangkah baiknya kita harus memperhatikan dasar-dasar membuat mobil setidaknya kita harus memperhatikan bagaimanakah cara uh, cara kita menginjak gas kopling dan rem netral nih gigi netral oke okay. kita masukin lagi giginya satu iya cukup lumayan ya walaupun perdana udah memiliki imul dasar dan mental yang kuat rapi ini sehingga kita tidak terlalu membahas yang terlalu cukup melebar cukup santai baik. bagaimana kita adu adrenalin rapi saya berada di luar kamu nyetir mobil sendiri gimana? masih ragu? boleh dicoba boleh dicoba ya Pia. ya iya okay. geng kali ini kita coba rapi nyetir mobil Sendirian diri dalam Dan saya berada di luar Semoga bisa Hati-hati P Kuncinya kopling Netralkan Kalau dalam keadaan Agak membahayakan diri kita pribadi Next Lanjut P Hati-hati Slow Harus bermental kuat Nih gang Perdana Dia belajar mobil Kita harus mencoba untuk Melepaskan dia sendiri Secara perlahan-lahan Agar dalam mengendarai mobil, setidaknya harus hati-hati seperti itu, geng. Ya, cukup lumayan. Man, just... <laughs> Semoga sukses ya, bro. berapa mobil yang lagi belajar nyeter ya hari ini salah satunya merek Fortuner sama Kijang Innova dan satu lagi itu teman saya Raffi dia sendirian saya lepas untuk belajar setiap mobil karena uh, menurut feeling saya yang gunakan karena adanya kecocokan saya melepas Raffi itu sendiri karena dia udah ada punya penyesuaian tertentu makanya saya berani untuk melepaskan Raffi dalam darai sendiri geng seperti ini intinya pertama adalah mengendarai sebuah mobil adalah mental jika mental kita kuat maka kita dalam menyetir mobil atau mengendarai mobil seolah dalam keadaan aman geng seperti itu ya yeah. empat buah mobil yang belajar menyetir pada hari ini tuh mobil angkot Selesai selalu bro Iya Gimana geng kita lihat Iya Ternyata si Rafi dalam keadaan menyetir mobil sendiri udah Ada mental yang cukup-cukup luar biasa Untuk perdana Kita menghampiri dia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 belajar nyente hari ini Next semoga besoknya teman saya itu boleh mobil ya oh. <laughs> Ada empat buah mobil Berbagi ilmu terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kita itu sangat luar biasa sekali. Kita merasa senang. Orang yang menerima ilmu kita pun merasa senang juga. Gitu. Nyantai deh. Ya. agar nyetir sehari ini, geng Mantap.